Satu-satunya jenis harimau asli Indonesia yang masih ada adalah harimau Sumatera. Dibanding dengan harimau dan habitat lain, spesies asli Indonesia ini memiliki tubuh yang relatif kecil. Kulit harimau Sumatera lebih gelap dan garis lorengnya lebih rapat. Harimau yang statusnya sudah kritis ini termasuk dalam satwa dilindungi. Aturan hukum yang melindungi harimau adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Harimau Sumatera juga terancam punah karena banyaknya perburuan liar untuk diambil bagian tubuhnya untuk dijual di pasar gelap. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Kampung Blangtemung, Kecamatan Dabun Gelap, Kabupaten Gayo Lues Aceh, meresahkan adanya seekor harimau Sumatera bergentayangan di sekitar perkebunan di desa tersebut. Petani di Gayo Lues mengatakan bahwa ia takut untuk pergi ke kebun sejak harimau tersebut sering muncul. Petani mengkhawatirkan jika ke kebun diserang satwa liar dilindungi tersebut. Ia mengatakan harimau tersebut di pagi hingga sore masuk hutan yang tidak jauh dari kebun warga akan tetapi menjelang malam, kembali lagi dan bermalam di sekitar kebun warga. Kehadiran harimau tersebut sudah berlangsung sejak 10 hari lalu. Walau sampai saat ini, satwa liar tersebut tidak mengganggu petani. Namun petani tetap waswa saat beraktivitas di kebun. Para warga meminta BKSDA Aceh turun tangan dan menangkap harimau tersebut. Sebab jika tidak segera diusir, maka aktivitas petani dan masyarakat akan terganggu. Menanggapi informasi adanya hewan ternak sapi milik warga desa Mardinding, kecamatan Tigandarke, timangsa hewan buas, tim dari BBKSDA langsung berangkat ke lokasi kejadian. Kedatangan tim ke sana untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi di lapangan untuk memastikan hewan apa yang memangsa dua ekor sapi tersebut. Berdasarkan keterangan dari kepala BBKSDA wilayah Sidikalan, menjelaskan setelah tiba di lokasi kejadian, pihaknya langsung mengecek ke sejumlah titik. Setelah berkeliling melihat tanda yang ada, pihaknya memastikan jika dua ekor sapi yang dimangsa kemarin merupakan korban dari terkaman harimau Sumatera. Dijelaskan Adapun pertanda yang menunjukkan jika ini adalah serangan dari harimau Sumatera, terlihat dari beberapa pertanda, seperti tanda yang sangat jelas ialah adanya jejak kaki harimau yang terlihat di sejumlah titik. Jejak kaki ini tampak terlihat di beberapa titik yang berada di sekeliling lokasi sapi tersebut dimangsa. Selain itu berdasarkan keterangan dari petugas, tanda kedua ialah dari luka sapi yang dimangsa. Setelah mengumpulkan serangkaian informasi dan bukti, tim yang didampingi oleh warga setempat melakukan upaya penghalauan. mana cara menghalau yang dilakukan ialah dengan memasang petasan untuk membuat suara berisik sehingga harimau enggan mendekat. Kalau dilihat dari lokasinya, diperkirakan harimau ini datang dari kawasan TNGL. Yang memang merupakan habitat satwa prioritas atau satwa kunci, yang salah satunya harimau. Ketika ditanya perihal apakah harimau ini bisa kembali lagi ke lokasi tersebut, tim menjelaskan jika potensinya masih ada. Karena selain masuk berdekatan dengan kawasan hutan, lokasi ini juga merupakan lokasi jelajah harimau.